Semua ketemu lagi dengan saya, Sungi di channel Gis. Ada Scott 232, gendut itu seksi. Nah, sekarang kita lagi bincang-bincang. Nih, teman sekolah saya dari kecil, namanya Stefano, pernah jalan kaki dari sekolah daerah mana lama ya sarana ke cikokol lama ke cikokol nah awal mula saya demen jalan sehat ya ini maggie awalnya saya jalan jalan. terus waktu awal dulu kita ketemu jalan sehat apa gua ngajakin lo eh ketemu jalan dari sekolah dari sekolah ke cikokol ngajakin lo apa gimana ya nus? Gak langsung kayak jalan gitu aja lah aja udah ketemu ketemu dulu agi lokal ngajak sekolah angkot kemudian angkot, terus, dari situ jalan pagi, oh iya, gua pernah nanya lo, lo ngapain lewat Cikokol, Cikokol ya kan? <mukti> iya, kalau Cikokol, kalau dia sih lewat Cikokol sekali jalan, jadi dari terminal ke terminal. Nah kalau gua dari kalau gua kenapa jalan dari Cikokol pergi turun di Cikokol karena ngirit ongkos, karena dulu ongkos, ongkosnya masih minus Gope, Gope ya. Dari dari Terminal Cikupa lu udah pak, Gope ya. Sekolah ya, kok kok enak sekolah? Ya? Gope rata kan jauh deket. Nah, dulu saya susah banget guys. Dulu susah, dulu saya susah banget. Nah, kebetulan pas tahun pas saya pindah ke dulu rumah saya Tanggerang deket, Cuman 500 meter lah ibaratnya. Dulu rumah saya tuh, Cuman kan saya. Terus, karena ada masalah keluarga, orang tua bercerai Bapak saya di Tangerang, saya ngikut mama saya Ke kampung halaman mama saya di Serpong Jadi saya sekolah, pulang pergi Dari Serpong ke Tangerang Nah, bagusnya mama saya itu, komitmennya bagus Komitmennya bagus, prinsipnya, lu sekolah Sekolah, ini mau nasi, apa adanya, nasi megaram. Ini yang penting sekolah ada ongkos buat pulang pergi. Tapi kan kenyataannya Kadang-kadang beda di lapangan Ngomong enak tapi beda di lapangan Kadang-kadang kita ngeliatin orang makan Apa pas jam istirahat sekolah ngeliat makan aku pengen Cuman kan kita cuman mau bekan masih bau doang Kadang-kadang begitu Nah kenapa nih saya Nih beliau, beliau ini saya bilang orang baik karena saya dulu sering menyebut dia buat jajan Karena saya nggak enak menyebut dia pernah saya ngambil duit dia Jujur, ya. saya pernah ya. awal awal mula dia nggak tau itu tau tahu, dia tahu ya? ya Tahu, terus tau kasih tahu. Teman -teman. ya eh, tau ya tau oh. ya Nah, awal mula ya tau ya tau ya malunya Eh bukan sakit ya awalnya saking malu Saking malu sering menyebut dia ya. Ayah Ambil di tas, ya dulu gua itu, guys Di tas, keren, buka tas kecil Rekeh semua, mau, Ambil 2 ribu, 3 ribu, ya Dulu, itu uang Sinca Oh, Sinca Terus, ya tahu kelama saking serinya dia ya Itu negor ya? Dia ya, aku bilang, maksudnya paling enggak, lu ngomong lah. Ya. Dari situ, nah dari situ saya bilang, ini orang baik banget. Ini orang baik banget. Gak pernah nagih, gak pernah apa. Makanya saya jujur, teman yang dari kecil, orang, yang, yang masih ke iya. sekolah dari kecil nih, cuma dia doang. Yang masih umpat iya. terus konteks juga iya. ya. Tapi, Tapi gua ke Bandung. Awal nah, awal pas juga. ke Bandung, saya galau. galaunya apa? Gaulnya, aduh, buat sekolah gimana nih. Sebaru pas lulus SMP, ya? SMP ya, SMP kelas dua kan langsung. Nah, saya galau, galonya gimana ya? Saya cuma, kalau nggak ada ongkos, mintanya ke dia kadang-kadang. Buat pulang, minta ya. pas seribu, oke, kadang, -kadang. Pas dia. Pas dia kelas 2 SMP dia ke Bandung, saya galau. Tapi kita masih kontak-kontakan kan zaman dulu, telepon pakai wartel ya. Wartel, telepon teleponan gue telepon dia pakai wartel, dia punya telepon rumah Gue lo punya, gue telepon pake wartel ke Bandung tuh ngasih kaos ya terus Kakak <laughs> saya jualan kaos, saya ngasih kaos Terus ada berapa orang, ngasih berapa? Tiga ya? Dapet dua? Asia. Dua, tiga, lupa Iya, Minah alamat lo, ngasih Terus atau dia ngasih kalungnya buat cewek gue ya <laughs> lama cuma atau apa lupa? Iya, ada lama. Lalu ini orang baik banget, baik. Makanya, makanya saya terima kasih lah ya. Kalau nggak ada dia, sekolah saya, atau, uh, inilah kadang masuk, kadang enggak pasti. Nah, juga nggak tahu ya pas di Jogja kok bisa kontak doang, yang di Jogja mah email. Imail apa lewat Facebook ya? Eh, zaman dulu ada Facebook ya. Belum sih Facebook ya. Apa ya? Dari apa dari nomor telepon nama ya? Iya, nomor ke to parnya apa dia, to mm -hmm. Pokoknya gua bisa kontak orang. Iya, mau bisa salam dulu kan kontak. Ya, Atau yang oh. Yang... Uh, pokoknya eh sekitar 15 kontak los lah, harus kontak lah, begitu lama. Los contact ya akhirnya toto ada di Tangerang lagi atau nah, gua ada lagi kerja langsung di UPH ya. Sebalik kuliah tahun berapa ini? 2019 gitu. ya. sekian lama dari sekolah oh, dari plus. yang grup juga terus sekolah Tapi gak ketemu Gak ketemu sekian lama dari lu itu sekian lama lu dari kelas 2 atau temboyo pas lu kerja di UPH hmm. ya kan pas kerja di PH perwaci dia kerja sebalik kuliah, ya, ya. Dan dia bener guys dia dari nol loh. ini saya saksinya nol -nol. dari kantoran juga nol -nol. dari montrah sepetak akhirnya sekarang sampai pembeli rumah belum membeli ya, ya ibaratnya nah, udah punya rumah lah punya nah rumah. ini motivasi buat saya semuanya kuduk sabar jawabnya dari nol ya sabar dulu sabar pelan pelan ya, pelan -pelan. ya tapi pasti lah ya pasti dan yakin bisa. Saya tahu benar dari dari nol, dari montra, montra, dari sendiri mau bokap ya. Bokapnya itu dari berdua membokap akhirnya sampai sekarang punya rumah berapa tahun ya? dari montra dari 2011, eh, dari 2010 sampai montra 2016. 2010 montra 2016, Langsung pindah ke sini 2016, 6 tahun. Jadi semuanya Di saat kita susah Ini motivasi banget Di saat kita susah Jangan mengeluh Jangan putus asa Sabar Jalanin Step by step pelan pelan, ya blah Yakin Kalau Tuhan itu ma'adil Kalau kita sering Terutama Kita sering berdoa lah Berdoa Setelah mau doa Mau apa Setelah berdoa main di atas Tuhan itu hadir. Pasti ada dengan doa kita Kalau kita ada niat Tuhan masih ngasih jalan Soal ada kita kita ada tekad Tuhan pasti datang kita Yang di atas nih Tuhan kita Jadi Bagi orang yang minder Yang kurang yakin Jalanin aja pasti Dan jalanin pelan-pelan Yakin pasti bisa Ya terus Ah Ya Ini yang Uh, pernah saya dari sekolah, dari pasar hanya dua kali atau tiga kali dah Jalan sampai ke alam sutra, sampai ke alam sutra karena paling paling terus kedua kalinya Sampai ke daerah BSD, zamannya Bundaran dan BSD tuh, eh mancur Gara-gara itu terus angkot demo, ada angkot baru apa, ada kenaikan tarif lah iya, yang, yang anak sekolah dulu jaman dulu susah banget tuh kalau jalan kaki buset, nah saya itu dua kali tuh dua kali, jalan pulang jam 12, nyampe rumah jam 2 apa jam... nyampe rumah jam dua kurang lebih, masih siang-siang sih si. awalnya capek, hampir mau pingsan nge-BM, jaman dulu kok kan nge-BM nge-BM bisa jagat, nggak <gak> bisa jagat ya sekali, sekali nge-BM banyak anak SM banyak anak STM ya banyak sekolah anak-anak sekolahan anak STM begitu kita takut. takut takut di dipalak <laughs> makanya nih jaman dulu ya dos Orang yang sekolah sekolah jauh sekolah sekolah jauh um, okay. eh, siapin baju dua satu kaos biasa kedua baju seragam baju sekolah jadi kalau pas sekolah pas pulang sekolah. kita buka baju kita buka baju ya pakai baju biasa jadi ketemu-ketemu hmm. anak STM apa nggak takut kita nggak nggak ngar ngar ngarisi lah garisinya nggak bakalan kena kompas atau pengalakan jauhkan dulu kan paling tahu gua bocah kamu di tawuran lu pernah ada ngalamin? pulang angkot, pulang, pulang sekolah, pas Nah ya, kan dulu yang itu langsung oh, ceket-ceket buka baju kan nggak ada tawasan oh iya ya? hah? iya ya, sampai masuk-masuk ke angkot orang oh kan iya, yang, yang tangan lempar yang ditimpang batu-batu itu ya nah, iya. kan yang cukup diingat-ingat kan dari awal sebenarnya Gue, apa ini nih anak suruh? Lepasin <laughs> gue. Lu apa pake baju ya? Baju. Oh iya, iya, oh nih. Unikan dia nih. Dia mau pake bajunya dobel mulu. Dari awal kenal masuk sekolah. Itu kenal masuk sekolah SMP kelas satu kan ya Pake bajunya dobel mulu. Gak panas. Akhirnya ketulah. Gara-gara sekolah jauh inget dia jadi baju dobel. Aduh, bermanfaat dulu itu zaman dulu ya. Pokoknya zaman dulu itu sekolah. Kalau sekolah anaknya jauh-jauh dari sekolah ke Tangerang Banyak takut anak-anak stand-an Ngerinya anak stand di Palang atau apa Makanya woi, tiap pulang sekolah kita buka baju Baju taruh tas Pernah saya melihat orang di Palang Entah itu anak sekolah yang mana Ditinggal sepatu -sepatu sepatunya sulit ke sampai ya, ya. nyeket Parah banget Dua orang lagi Tas-tasnya yang biar-biar masuk patu Parah Makanya dari situ saya buka baju bagi pakai baju sekolah, pulang pakai baju biasa, tuhan jana doang ya SMP ya Pernah itu guys? Pernah semuanya? Kita pernah ngeliat-ngeliat tau ya, buset sampe naik orang begini lari nih Begini nih, darah semua nih, batu bawa batu, di batu, kali di tangan. Oh parah. Nah, awan-awannya, iya enak dari Cikokol yang ke terminal, langsung langsung rumah, kalau saya. Dari Cikokol, pulangnya dari, dari Pasar Lama, pulang jalan kaki ke Cikokol, oh. naik lagi. Naik angkot turun di Melati Mas, sepeda di perumahan Melati Mas. Lu taruh sepeda harus sepeda, harus sepeda di situ, gue lagi, ke dalam, ke kampungan mama saya. Gue lagi, gue ilah. Udah capek, nahan lapor, gue ada ada ke kesan sekolah itu paling indah dah, Memang benar, ya ya? Emang benar dah, kenangan tenang sekolah itu paling indah, indahnya ya itu masa-masa begininya, itu ketemu teman baik banget, sekolah lain Dulu sekolah baru naik sepeda dari SD, pertama, SD kelas 2 atau kelas 3 naik sepeda atau terus sampai rumah jauh naik sepeda sampai ke jalan raya naruh di rumah nanti kayak gitu jalan kaki kalau sepeda rusak sempat sepeda rusak nggak keben, kebenerin pelaknya apa main pelaknya kayak gini pelakernya udah begini nih. Ya, pelakernya dulu kan pelakar pelakernya pelok-pelok semua udah begini begini udah nggak usah dilewatin lah nah dari kikokol jalan sampai rumah mau naik angkot Namvel jalan raya, ya, ya, ya. jalan lagi. Aduh. Parah dulur. Tapi ya indahnya di situ. Zaman dulu oh, kalau sama enak zaman sekarang. Sekolah ya, pari -pari, bantuan, motor semua ya. SD aja udah bantuan, bantuan, ya. Ya. Dulu saya saya pengen udah pengen motor zaman SMA dari apa sih? Hasil dari ibu. As duit. Dari, dari jadi tukang pakir nus, Nunggu duit tukang parkir apotik tuh. Dua ribu. Dapet cari jeban. Yang kumpulin tuh, DP dulu paling gede berapa ya? Oh, pas DP murah apa? Pas DP murah ya? DP nya cuma tujuh ratus. Tujuh ratus apa, sejuta setengah dah. Nabi smash. tersemas. Sebaik kok. Tapi lama-lama ketarik juga. <laughs> Gak kebayaran. <laughs> aduh ini masa ya masa-masa ya, pokoknya ya, ya. ini orang yang berpengaruh semasa kecil saya kalau nggak ada dia saya nggak bisa sekolah saya nggak bisa pulang sekolah kalau nggak ada dia orangnya baik banget orangnya sambutan saya terima baik banget utang budi lah sama dia uh, dulu Oh, ngomong, kaki gede ya tinggi gede enggak, enggak gede kayak gini kan anak itu sih udah pikir lu mau main basket yaaah, tuan-tuan ya dulu gue tau-tuan, apa sekolahnya lu ke arah-raha gak ya gitu Mas, kalau, lalu, gitu. Gitu. tapi dulu, main basket gua jadi tukang ngeblok munus ha? Orang, ya, kalau gue ya. kalau, kalau mau masukin, kok kok kok kok kok Jangan berdok mulu, gak ada yang bisa ngeliatin gue Cuma salahnya, kita formulasinya kurang bagus Makanya kalahmu Sudah kita udah, udah nyamain sama anak kelas 3 ya Hah? Udah ngimbangin lah, kalau Pak Yohanes aja demen sama kita kan hmm. Iya, Yodi, siapa? Iya, Yodi, itu ada ya, Yodis, ya, Yodis, inilah, ya. Jauh, ya. sekarang ngapain aja terus. ya gini aja tiga 3 hari masuk, 2 hari nanggur oh, karena corona ya? ya corona dulu awal kan 3 bulan full benar-benar gak masuk gitu ya jalanin aja jalanin aja karena kita udah biasa susah jalanin aja bohong enggak ada jalanin lus ah? bohong gak ada jalan? iya jadi Tuhan udah kasih pemikiran mbak kita Kedepannya gimana, pokoknya semuanya jangan patah semangat, jangan jangan putus asa. Orang susah ada lagi yang lebih susah, orang menderita ada lagi yang menderita, orang kaya ada lagi yang lebih kaya. Gunung tinggi ada lagi yang lebih tinggi, jurang dalam ada lagi yang lebih dalam. Makanya gak ada bisa, lu, lu susah lu mikir dia enak apa apa nol itu enak kadang-kadang dia -kadang yang enak mikir kita eh, lebih enak eh, enak kita iya bisa bebas nggak ada pikiran itu semuanya itu nggak ada nggak ada, ada apa ya nggak ada puasnya lah makanya kita susah kita susah jangan pantes maaf semuanya bisa dari nol nih contoh saya saya dulu susah sekolah ngambil nggak bisa kebiayain zaman masa-masa eh, mau naik SMA, pas masuk SMA itu susah susah banget berasa. akhirnya apa? jadi tukang. eh, gue kelas 2 pindah. Hmm. saya kelas dia e, ya, pindah, nggak lama saya pindah karena nggak eh, ada uang berat, berat. saya udah ngomong ke mama saya nggak ada uang. akhirnya saya masuk sekolah tiga lima, eh, masuk sekolah daerah Serpong, daerah Serpong. nah di situ saya ngasih bisa bayar bayar bayaran sendiri karena beda daerah tanggerang ma daerah sepung bayaran bisa dua kali daerah tanggerang bayaran saya delapan puluh ribu ya kalau daerah sepung masih lima belas ribu misalnya daerah sep masih lima belas ribu paling, saya terakhir sekolah di sepung bayaran terakhir tiga puluh lima ribu empat puluh lima ribu pada dulu diterima ya, teks bulan. Dulu di Sokong lebih murah. Di Sokong lebih murah, murah. daerah-daerah Sokong dulu. Eh, uh, ibaratnya mungkin daerah tahun udah kota lah. Uh, nah, di situ saya bisa ngerasain bayaran sendiri nus Gua bisa ngerasain dari Gue jadi tukang parkir, apotek, malamnya kumpulin sehari cepat, sehari cepat, atau tiga bulan udah 30 puluh. Iya kan, di cari cepat, cari cepat, atau tiga hari udah 30 puluh, sebulan, pokoknya gua, sebulan, lah. Sebulan atau 60 enam puluh, bah, itu, wudhu itu, itu, udah, udah, udah, nyanaing tuh, enam tuh, sebulan, enam Kocak lah, itu bebas sekolah, Mas. Mau gua nangis, ya? Baik sekolah, ayo. Udah, pakai tisbahnya. Udah mah nih, Ubud, bisa. Udah mau. Omgut bisa, udah. mau ditenangannya udah tenang aja. Bisa bayar. Dulunya udah, waktu di Tangerang, dulunya semua. Nunggak, sampai tiga bulan. Sampai zaman dulu THB nih. Bisa, sampai-sampai nggak -sampai, bisa ngikut THB. Dulu mau ulangan namanya THB. Kalau belum bayaran, nggak ngikut. Ngikut-ngikutnya nanti udah bayaran. U ulangan susulan. Sendiri tuh, di ruangan guru ulangannya. Tuh, begitu zaman dulu. Wah, oh, kalau bayaran, kalau bayaran, ntar ulang, THB ulangan THB-nya, ulangan THB-nya ini, Yusul. Terus sering telat kelaknya gitu, begitu. Jalan pagi, tidur. Kalau pagi, jam 7 udah masuk, berangkat dari rumah. Kalau setengah kesiangan, Karena dulu, jam dulu, aku sering ngetem. Ngetemnya menggunakan anak sekolah sedingetan ngumpulin anak sekolah orang kerja ambor kalau udah selesai siangan dah pasti makanya berangkatnya kalau jam sekarang jam lima juga ke pagian nyampe situ semangno, sempat salah kalau kalau jauh. zaman dulu ambor kan apa apa lamae karena kan nggak ada on, ojol nggak ada nggak ada ojol terus kredit motor juga mobil mau, mau juga mahal zaman dulu zaman kita sekecil ya kan terus sepuluh menit aja udah kita nggak boleh masuk iya, iya terus pelajarannya dia saya sering telat sering ngopel juga sering ngopel sedih lah sedih sedih sedihnya begitu kan karena asal apa karena kesal mau orang tua udah pindah mah pindah nggak mau sekolah di situ lagi udah pindah oh, mungkin saya baru ngapi-ngapinya pas saya lulus smp ya. mungkin karena karena faktor nggak ada duit buat mindahin kan juga kenapa apa-apa masuk sekolah bayar nggak ada duit pakai mindahin Lajarin aja nanya Kadang aja kadang-kadang rumah saya itu dari ada sayur ada sayur enggak ada sayur beberes saya sekolah nggak sekolah makanya sayang banget saya saya benar Orang tua Nah, ini pelajaran buat kalian ya. Nah sekarang kadang-kadang gak takut sama orang tua Hati-hati Orang tua itu Kalau menurut saya Tahan dari Tuhan Karena terutama ibu Karena kita lahirkan 9 bulan Makan intisari dia Inti sehari dia Nah terus kita dirawat dari kecil sampai gede ke Sampai jadi orang ya kan? Nah, sampai jadi orang Terus Uh, makanya kenapa ada peribahasanya ngitungin orang apa nggak orang tua pasti dua raka walat yang bener, guys yang bener. ini saya ngalamin zaman di Tangerang, saya main zamannya main sepeda BMX ya zaman main sepeda BMX toh ulang jam emalau ah bawalah gini gini gini gini gini bawaelah oh gini gini gini, gini. Zamannya dulu gaya oshi bmx berdiri di belakang hmm. jalur belakang begini kan zaman dulu gua kan lampu gede-gede ya jalur gede berde zaman dulu begini atau yang keseorot lampu jalanan yang belum ja yang keseorot lampu jalanan yang belum ada polisi tidur yang yang yang kesorot, yang nggak keseorot yang nggak yang tempat gelapnya yang nggak keseorot lampu jalanan udah jadi polisi tidur jadi kira saya nih nggak ada yang terkesan karena melakukan jalan ada polisi tidur jadi keren saya nggak ada polisi tidur jadi saya lewat tempat yang nggak keset atau baju kurang lebih gua bawa patah kan lu, lu pernah nengok ya, Hah? Yang gua patah, kapan patah? zaman sekolah, nengok ah? lupa ada. waktu SD apa SMP ya, nengok ah? SMP kayaknya lu pernah nengok. zaman itu masih punya bunda darah sih, punya bunda darah kan itu. Ya, rumah gua, iya, semua nah, guys main-main bulu iya, darah Main-main bulu udara, guys, ya, dia. Pertama, awal gak tahu yang buat balap. Iya. Wah, ini body buat burung balap nih. Yeah. Iya. Dulu Pak Kana kalau tiap tiap dulu saya pakar Kana. Iya. Dulu tenang ikan, beli ngoli, tenang ikan jam kecil nih guys. Beli mm -hmm. ikan dua, sepasang, beli ngoli, capit udang, mainan kolam. Toko banyak, kami bikin kolom dijual-jualin. Dulu satu biji, satu biji dua ratus. Pokok oh, satu biji dua, terus saya dua biji dah. Oh begitu dah, zaman dulu. Oh lebay, buat jajan. Terus burung darah nih ditentakin. Dulu zaman dulu kan pecelale masih ada burung darahnya. Nah jualnya ke pecelale. Udah banyak nih. Nah aku yang malam-malam nih, buat bu, bu. dapat 5 ekor diwar pecelale dapat berapa duit dulu, zaman dulu. 5 ekor tiga puluh ribu, kalau masalah. Zamannya burung darah sepak sanggup dua ribu ya, pasang dua puluh Iya jaman dulu bisa, murah banget burung. Tapi jaman dulu mah kalau dibayarin duit sekarang mau mahal juga. Sama aja lah yang di bakalan 20.000 50.000 lah. Sekarang ya. Iya, dulu jual kelewe 5 pasang 30.000 lumayan beli jagung, jagung pan ini terus ketan item buat panggung darah. Terus sekarang jual ke pasar. Lumayan lah duitnya. Lumayan. Kalau dia punya burung dara kita Akhirnya main ya, main lumayan, sama dia atau tinggian sama balap ya. Ah, ya, ah. <tis> baik baik. apa ya? lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, baik, lumayan, lumayan, lumayan, Baik lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, Makan lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, Iya, punya warung ya. Makan, terus mau pulang dibeli lumayan, Udah kayak anak sendiri, makanya. makanya sampai sekarang karena anak bokap sehat nus nyokap, nyokap sehat anak-anak ingat kebaikan orang tuanya itu pulang dikasih ongkos tuh dulu oh baik banget ya zaman rumah tangga nus iya hmm, cuman... zaman eh, gue di tangerang dulu rumah gue iya ah. paling eh. oh, baik banget nih oh, makaya magia udah saya udah ngeliat dia udah sudah ada lah dia juga nggak saya, sedaruk ya. orang lain, Nus. Hahaha. <laughs> <laughs> kadang-kadang sendiri. Ya. Kadang-kadang kan, saat kita, susah senang juga ada temen juga, Nus. Nah. Kadang-kadang temen juga, Nus. Jumlah, kadang-kadang menjelainya, dia mah enak, udah, enak. Eh, nah. ini nih, ngeliat casingnya. Kadang-kadang Baik Pak sama dia, Udi tuh, kayak, mah enak. Kadang-kadang ngeliat casingnya doang, nggak tahu kita, empat-empot, empat-empot. Empat. Nah. kadang-kadang kan kita pikir buntur. Orang lebih enak, tapi ya coba dibayar banyak. Nah. Yang penting kita pikiran, nah makanya pokoknya oh, dia jangan sampai sekali ngeliat orang dari casing, dari casing luarnya. Jangan, itu salah. Salah. Nah, yang sering orang ngeliat casing itu kadang-kadang kecublos. Ini orang baik banget, baik banget atau di dalamnya ngomongin hmm, dari belakang. Enggak, contoh dari dalamnya ada niat menghitam kita. Nah, itu ngeliat dari casing. Iya, Bunda, saya maksudnya. Ma kalau kita mah pahit aja, langsung belak-belakkan ya. Iya, apa aja. Tunggu ini, aduh. Gara-gara -gara dia WA. Iya lah, lu kan temen gue dari kecil. Lu nggak ingat jalan kaki dari, dari sekolah sampai ke Cipokol. Walu dari situ saya peng, aduh. Dapat iham, wah bincang-bincang nih buat Youtube nih. Sekalian belajar. Ini pertama saya pertama kali saya bincang-bincang ya bincang-bincang yang intinya motivasi lah motivasi motivasi ada dapet lah motivasi ya kan dari dari nol terus awal mula saya udah menjalan kaki nih dari dia jalan-jalan dari sekolahan sampai dari sekolahan pasal lama sampai ke cikokol sering tuh nah, dia pulang pergi dari cikokol dari pasal awal ke cikokol karena ngirit ongkos ya dulu saya dari cikokol ke pun cuma 300 perak kasih uang uang uang kalau lagi enggak uang, uang, ada kasih uangnya cuma buat ongkos doang tuh pepe. Makanya kalau misalnya dari pasar lama jalan ke Cikokol pergi pulang jalan Cikokol kurang lebih ongkos 600 perak, 400-nya buat jajan ada atau buat besoknya lagi kalau ada duit. Kadang kadang kalau enggak ada ongkos ke sekolah, ah nggak sekolah, buat ada bola nggak sekolah, <gayang> kadang kadang, kayak pernah kan gua masuk, ya itu karena nggak ada ongkos. Nah, terus uh, akhir dari sering jalan sama dia, Mas Stepanus, jalan sama Stepan, masih Stepanus, akhirnya di lah. jadi cuma jalan kaki, terus pulang juga dari dari pas pulang, pas pulang sampai sepong naros, naros sepedanya dimati mas, kueh. Nanti saya ada ada sepeda guys, sepeda saya zaman kecil, zaman susah. Nanti review aja. Iya nanti review. Nanti review nanti sekalian mau direstorasi lah udah ngalai pake, sekalian mengajak apa nih suatu saat. Uh, Oke, okay. sampai di sini dulu, pinjam pinjamnya. Uh, mungkin ada uh, ada dari bincang-bincang ini ada dua manfaat buat buat yang nonton ada motivasinya dari nol yang ngosearin biar gak minder ya intinya nggak minder lah Gak minder dari nol sabar ya intinya uh, poinnya man. sabar percaya sabar yakin percaya kalau Tuhan pasti hadir pasti ada jalannya karena usaha Ya, kalau sabar yakin, yakin Tuhan ada jalannya, berarti kan tuh udah udah ada jalan. Berarti kan tuh sepaket, tapi tinggal prakteknya. Prakteknya yaitu usaha. Ini kan teori ini, ya kan? Sabar yakin. Sabar yakin, mah Tuhan pasti ngasih jalan. Kan teori ini, kalau rasanya kan ada teori ada praktek. Nah ini teori prakteknya usaha. Berusaha, berusaha, nanti nilai, nanti berusaha, nanti ada yang nilai Nilainya kan guru tuh, yang nilai Nah, guru itu proses Nah, proses itu sebenarnya guru olahraga, ini anak bagus apa enggak, nah itu proses Proses, proses, nah dari proses itu nanti ada hasilnya Nah, disitu baru kita percaya, yang di atas, malah dari keyakinan kita, dari kesabaran kita dari proses kita, nah ada hasilnya ini, dan disitulah baru kata, baru kata-kata, baru ber, baru kata-kata bersyukur itu ada. Coba, coba. Maka jangan panas semangat, jalanin semua apa adanya, semua dari nol, semua dari nol dari bawah, gak ada yang dari atas langsung. Dari bawah kayak naik pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, atau nyampe nyampe atas terus tontonnya dia dari petakan dari petakan kerja 2011 sebelas puluh kerja 2010 di UPH sebalik kuliah dari kontrak akhirnya 2016 punya rumah merikan kan meri kan poya-poya nggak poya -poya, apa sendiri sampai cuma punya motor juga motor itu Supra supra ya kalau mulai supra-hack, maksudnya maksudnya maksudnya butut. Dulu bontakan nih, temeninnya sama kucing doang. Biar kucing banyak doang, ini nggak ada kucing. Kan <tellan> dulu kucing buat ada tikus. Apa karena bininya nggak demen sama kucing? Dulu banyak kucingnya, guys. Sampai lahiran, ini. Nus, kucing. Aduh. Emang. Nah, disinilah Tuhan mengakhir. Tuhan mengapa banyak. Bener nggak? Hah? Nah, ya, kan? Yang hmm. penting kita usaha kerja keras, hmm. Tidak, sudah Bisa, kita, mulai dari nol Semua dari, dari Oke, okay. semoga bincang-bincang ini bagi yang nonton sama semoga bagi yang nonton saat kita bincang-bincang ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kita minta maaf ya, ya minta maaf. Dan kita juga buat. <laughs> nah kita minta maaf kalau ada salah kata-kata nanti, -kata, sudah banyak, sudah banyak yang nanti kita bincang-bincangin. Awal pengalaman hidup saya, kalau saya mau bincangin bisa, cuma kita nunggu uh, harus ada izin lah. Mas saya kan kalau bincang-bincang ini kan kalau uh, kalau lebih seriusnya ada yang mulik-mulik. Tapi kan nah, muli mulik-mulik itu kita perlu minta izin dari keluarga, dari istri, biar mau biar biar nggak malu. Ibu kata, biar, ya, apa, bukan gak malu, uh, biar, takutnya, kalau nggak ini, takutnya nih kalau gak minta izin tuh, kita sangkanya belihan, apa, makanya kita sebelum ini, berbincang-bincangnya positif aja dulu tentang penga masa kecil, nanti, tapi suatu saat saya akan berbincang-bincang yang orang-orang yang bisa bermotivasi, motivasi, Misalnya orang gemuk yang jago bulu tangkis, orang gemuk yang jago pencah silat atau silat Atau orang gemuk yang jago diving, Atau yang orang gemuk yang jam terbang sepedanya lebih gila Jam terbang jalan kakinya lebih gila Nanti pasti suatu itu saya pasti podcast Kalau ada bincang-bincang Suatu waktu pasti bincang-bincang kalau ada jalannya Ada jalannya Kalau ada jalannya Pasti saya akan jalani Buat ketemu-ketemu orang-orang yang bisa motivasi untuk orang-orang gedut dari 0 sampai bisa Intinya begitu Intinya untuk orang tubuh kayak kita Rajin bergerak Rajin olahraga Kalau masih bergerak, masuk olahraga, rajin berjemur Karena berasa banget Saya yang jarang bergerak aja Eh, saya aja yang sering bergerak Yang sering bergerak aja Masih ngapa-ngapa -ngap -ngap -ngap -ngap. Dia kaget Berat badan cepet lebih Berat badannya 105, dia kaget Dulu jauh, jauh sekolah, kecil, ada cewek tinggi, tapi enggak. Kan? <laughs> udah, SMP udah kayak SMA, <laughs> atau anak STM, udah, udah, udah. Dulu gede-gede, terus <laughs> genggol gitu. tanah pula, dulu mau harus sekolah. Gue ya, sekarang mah kecil-kecil, guys, kecil, kecil-kecil. Udah, -kecil. ya, udah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai, maaf. Terima kasih. Orang baiklah, menurut saya Makanya punya Saya Buja utang budi ya Karena kebaikannya Oke, sampai, sampai di sini dulu Jumpa kita, saksikan terus Di GIFS Underscore 232 Bentuk-bentuk seksi Saking Saksikan terus video dari saya Mudah-mudahan uh, Bermanfaat Dan berubah motivasi bagi Orang-orang yang nonton video dari saya terima kasih kalau ada salah, -salah kata ucap kata atau tidak sopan saya dan Stefanos minta maaf kalau ada salah, -salah kata terima kasih Coba jangan ya. lupa ya subscribe apa apa jangan lupa subscribe like dan komen Di mana Bis, gendul itu seksi oke terima kasih oke okay, bro